2020 menjadi tahun yang berat untuk kita penduduk bumi menjadi awal untuk kita bersatu dan melangkah bersama-sama kompak dan selaras dalam menghadapi sebuah pandemi yang datang melanda ke sektor kehidupan manusia Sekaranglah saatnya kita bergotong-royong bersama, berjuang bersama agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Intinya kita harus sangat hati-hati. Dengan begitu kita bisa membantu upaya pemerintah dan bekerjasama agar terhindar dari virus yang mematikan dan berbahaya ini. Saat ini kita semua tengah berjuang dalam menghadapi wabah Corona ini Kita harus selalu terbiasa untuk hidup bersih, sehat, dan juga saling membantu antar sesama kita harus tetap bekerja sama bergotong royong saling menjaga dan juga saling peduli hmm. tak lupa juga kita harus tetap menjaga jarak satu sama lain dengan begitu kita bisa saling melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita Juga orang-orang yang kita sayang Assalamualaikum Dik, masih ada? mas masnya nggak ada Jadi saya langsung aja Jadi mengingat betapa berbahayanya sekali Covid-19 ini atau corona gimana Covid-19 ini telah menginfeksi lebih dari 7 juta manusia yang ada di seluruh dunia dan juga 30.000 manusia yang ada di Indonesia. Covid-19 ini telah menghilangkan jutaan nyawa manusia. Selain Menghilangkan nyawa jutaan manusia COVID-19 ini juga mempengaruhi sektor ekonomi Atau perekonomian dari sebuah bangsa atau negara Hal ini juga mempengaruhi kesejahteraan penduduk Di sebuah bangsa atau negara Maka hendaknya kita sadar kok pentingnya menjaga kesehatan Pentingnya menjaga kebersihan Dan juga terutama kita harus menerapkan Apa yang dihancurkan oleh pemerintah seperti physical distancing, social distancing, dan juga tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Maka marilah kita bersama-sama menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita agar terhindar dari virus corona. Melawan corona bukan hanya tentang diri kita seorang, akan tetapi tentang solidaritas bersama, mengesampingkan ego, dan juga saling menjaga antar sesama. Bersama kita bisa melawan corona. Thanks for watching, see you next video.